Halo kembali lagi dengan saya, saat ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi untuk membuat video YouTube dengan cara yang sangat mudah, simple Aplikasi ini tidak perlu untuk kita menginstal di PC kita atau di laptop kita Aplikasi ini bersifatnya online dapat kita buka dimanapun kita berada dan dapat disimpan dengan sangat-sangat baik Kita masuk di aplikasinya di www kanva.com kita e, masuk di aplikasi kanva yang belum mempunyai akun e, di kanva ini dapat registrasi dan e, membuat akun karena saya sudah memiliki akun yang terhubung dengan akun belajar, maka akun Canva ini saya ini sudah e, pro beberapa kali saya sudah membuat video uh, YouTube menggunakan Canva ini dengan sangat uh, mudah kita lihat tampilan uh, aplikasi Canva ini ada berada di sebelah atas kiri ada template digunakan untuk media sosial pribadi bisnis pemasaran yang sedang trend fitur-fiturnya ada uh, untuk belajar dan harga-harganya yang di tengah ini kita bisa lihat untuk membuat infografis, kolase, wallpaper desktop, diagram, sampul, tata pikiran, dan latar belakang. Dengan sangat mudah kita dapat uh, mendesain grafis, uh, video atau wallpaper dengan sangat mudah untuk kita bisa upload di media sosial atau kita gunakan dalam hal sehari-hari. Kita akan coba untuk membuat video saat ini. Ada beberapa pilihan di sini. Ada video untuk Facebook, video untuk pesan, video untuk sesuai Kita akan coba untuk membuat video YouTube dengan aplikasi Canva. Nah, tampilannya yang terbuka seperti ini. Ada halaman yang kosong. Kita dapat memilih template-nya di sebelah kiri. Ada fitur template, elemen, unggah, unggah ini dapat mengunggah gambar, video, bahkan audio kita, bahkan rekaman diri kita, dapat kita unggah, kita dapat menulis dengan teks, foto, Video-video yang sudah disediakan dalam aplikasi ini, kita coba memilih template untuk membuat uh, tampilan video yang menarik. Kita dapat memilih template, ya, tampilan apa yang kita sukai, kita dapat pilih salah satu contoh. Uh, driver vlog sini sudah ada tampilannya. Bagaimana kita dapat bisa memasukkan foto kita atau uh, tulis saja? Dapat kita edit, kita dapat klik uh, cari. video-video apa yang uh, ditampilkan kita dapat menggunakannya dengan sangat mudah kita dapat uh, mengganti tag-nya kita ganti tag -nya. kita bisa atur ukurannya dengan sangat mudah bisa juga bisa uh, mengunggah gambar atau video, atau audio, yang ingin kita tampilkan. Sangat mudah bukan? audio jika kita bisa masukkan audio apa yang ingin kita masukkan dengan menggesernya ke kanan nah, dari tampilan video ini kita geser ke kanan kita klik kita geser ke kanan bisa pikiran nanti akan tercampur di sini Jika ingin kita merekam diri juga bisa kita rekam, kita berbicara di sini dan kita bisa rekam untuk menampilkan eh, rekaman kita presentasi. Ada audio, video, gambar yang kita bisa unggah. Desain pun dapat kita rubah-rubah dengan cara yang sangat enak. kali putar bukan jika kita tambahkan Uh, rekaman diri salah satu contoh ya menambahkan rekaman diri dan yang paling penting apa Jika juga dapat merekam uh, diri kita Salah satu contoh Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di video Youtube Dapat kita simpan Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Kita coba ya. Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di video youtube sangat menarik bukan kita bisa memasukkan audio kita bisa memasukkan gambar kita bisa meng uh, grafis dengan mudah, kita bisa uh, uh, melaruh template video dengan mudah dengan aplikasi Canva ini uh, ini sedikit gambaran sedikit ulasan sedikit cara untuk kita membuat video youtube dengan Canva. semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih